Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ya pagi Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sebelum kita belajar Marilah sama-sama Kita berdoa Sebelum berdoa Kita akan bernyanyi bersama sama dulu Tepuk satu jari Tepuk dua jari Tepuk tiga jari Tepuk empat jari Tepuk lima jari Bergunyi semua Satu, dua, tiga Siap-siap berdoa Sikap berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Robis, Robis, Sadri, Wayasirli, Amri, Wahul, Ufda, Tamil, Bisani, Yafkahu, Kauli, Robis, Ibn, Iman, Wajud, lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baiklah anak, -anak. berada di kampung kita atau di desa kita. Contohnya rumahku ini Ibu sudah membuat contoh dari rumahku. Anak-anak, ada yang tahu itu apa rumah? Iya, bagus sekali. Rumahku adalah tempat di mana kita tinggal. Iya, ada yang tahu apa aja itu? Rumah kita, bagian-bagian rumah ada yang tahu. Iya, bagian-bagian rumah itu adalah ada pintunya, kemudian ada jendelanya, kemudian ada apa ini namanya? Ada yang tahu, ada temboknya, kemudian ada lantainya. Lantainya itu tempat di mana kita berpijak saat ini, kemudian. Tidak. <susuruh> Jendela itu uh, berfungsi untuk dapat udara itu masuk ke dalamnya, kemudian matahari itu masuk ke dalamnya. Bayangkan anak-anak, gimana kalau tidak ada jendela? Gimana pengapnya rumah itu? Tidak ada angin yang masuk, tidak ada cahaya matahari. Yang pasti kalau tidak ada jendela itu akan apa? Akan gelap rumahnya. Kemudian yang ketiga itu apa anak-anak? itu apa ini? apa tadi namanya? tembok pintar anak ibu guru. namanya tembok. tembok itu gunanya apa anak-anak? untuk mengukuhkan rumah kita, rumah kita agar bisa berdiri dengan kokoh rumah kita. bayangkan kalau tidak ada tembok. Berjalan Kemudian yang terakhir Ada atap Atap itu gunanya untuk apa Anak-anak Dari apa Dari panasnya matahari Dari turunnya hujan Itu fungsinya dari atap Iya. kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan inti Yang nomor tiga Apa anak-anak Yaitu bagian Bagian-bagian di dalam rumah berikut ini Selamat menyaksikan Ada tembok, ada lantai, ada jendela dan ada pintu. Yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang apa saja yang ada di dalam rumah. Ada kamar, ada ruang tamu, kemudian ada ruang keluarga, kemudian ada kamar kita, kamar tidur kita. Terus yang keempat tadi Ada dapur rumah kita Di mana kita memasak Aku um, memasak ikan Memasak nasi semuanya Lakukan di dapur Kemudian apa tadi yang kelima Ada kamar Mandi Tempat kita ma mandi. Oke Di bawah kita Di penghujung kegiatan yaitu Kegiatan penutup Sebelum kita pulang Sebaiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan di depan, tundukkan kepala, berdoa mulai. Amin amin, ya amin. Nanti ketika pulang anak-anak jalannya yang teratur, jangan menyeberang jalan sembarangan. Semoga anak-anak dalam perjalanan pulang selamat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.